Publik Indonesia tentunya hampir semua mengenal beliau. Beliau adalah seorang pelawak, penyanyi, dan pemeran film. Beliau juga sempat menjadi produser dan sutradara. Benjamin Sueb, artis serba bisa yang karya seninya telah banyak menghibur rakyat Indonesia. Majalah Rolling Stone Indonesia memasukkan beliau ke dalam daftar The Immortals 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa. Benjamin Sueb juga telah menghasilkan lebih dari 75 album musik dan 53 judul film. Benyamin Sweb, lahir pada tanggal 5 Maret tahun 1939 di Kemayoran Jakarta, yang pada saat itu masih bernama Batavia. Benyamin mempunyai ayah bernama Sweb, dan ibunya bernama Aisyah. Nama asli ayahnya adalah Sukirman, tetapi berganti nama menjadi Sweb sejak tinggal di Batavia. Pada saat umur beliau 2 tahun, ayah Benyamin meninggal dunia. Karena kondisi ekonomi keluarga yang tak menentu, atau bisa dibilang pas-pasan, oleh sebab itu, sejak umur 3 tahun beliau diizinkan untuk ngamen keliling kampung, dan hasilnya untuk biaya sekolah kakak-kakaknya. Benyamin kecil, sering mengamen ke tetangga menyanyikan lagu Sunda sambil bergoyang. Orang yang melihat aksinya pun menjadi tertawa. Sebagai imbalan, orang-orang memberikannya recehan lima sen, dan terkadang sepotong kue. Penampilan Benyamin kecil, memang sudah berbeda dengan anak-anak seusianya. Sifatnya yang jahil namun humoris, membuatnya disenangi oleh teman-temannya. Benjamin sueb lahir di Kemayoran, tanggal 5 Maret tahun 1939. Bakat seninya mengalir dari sang kakek. Dua kakek Benjamin, yaitu Saiti, adalah peniup klarinet, dan Haji Ung, atau Jiung, adalah pemain dulmuluk. pada sebuah teater rakyat pada era kolonial Belanda. Sewaktu kecil, bersama tujuh kakak-kakaknya, Benjamin juga sempat membentuk grup orkes kaleng. Benjamin bersama saudara-saudaranya, Membuat alat-alat musik dari barang bekas, rebabnya terbuat dari kotak obat, stem bassnya dari kaleng drum minyak, dan keroncongnya dari kaleng biskuit. Dengan alat musik itu, mereka sering membawakan lagu-lagu Belanda Tempo dulu. Kelompok musik kaleng rombeng yang dibentuk Benyamin saat berusia enam tahun, menjadi cikal bakal kiprah Benyamin di dunia seni. Dari tujuh saudara kandungnya, yaitu Rohani kakak pertama, Muhammad Nur kedua, Otto Suprapto ketiga, Siti Rohaya keempat, Munaji kelima. Ruslan ke-6, dan Saidi ke-7. Tercatat hanya Benjamin yang memiliki nama besar sebagai seniman Betawi. Pada usia 7 tahun, Benjamin memulai sekolah dasar, yang dulu disebut Sekolah Rakyat atau SR Bendungan Jago Kemayoran Jakarta. Sifatnya yang priang, pemberani, kocak, pintar dan disiplin, ditambah suaranya yang bagus dan mempunyai banyak teman, membuatnya sering ditraktir teman-teman di sekolahnya. Pada saat SD kelas 5, Pindah ke SD Santo Yusuf, Bandung. Dan SMP di Jakarta. Kemudian masuk Taman Madya Cikini. Satu sekolahan dengan pelawak ateng. Di sekolah Taman Madya. Ia tergolong murid yang nakal. Benyamin pernah mengancam gurunya ketika akan kenaikan kelas. Ia mengancam. Kalau gue kagak naik lantaran aljabar. Awas, setelah lulus SMP ia melanjutkan SMA di Taman Siswa Kemayoran. Sempat setahun kuliah di Akademi Bank Jakarta. Tapi tidak tamat. Benjamin mengaku tidak punya cita-cita yang pasti. Beliau pernah mencoba mendaftar untuk jadi pilot, tetapi urung dilakukan karena dilarang oleh ibunya, dengan mendorong gerobak. Ia pun akhirnya menjadi pedagang roti keliling, pada tahun 1959. Ia ditawari bekerja di perusahaan bis PPD, dan langsung diterima sebagai kenek, dengan trayek lapangan banteng pasar rumput. Namun tidak bertahan lama, karena tidak mendapat gaji tetap dan sang sopir selalu ngajarin korupsi. Korupsi yang dimaksud ialah, Ongkos penumpang ditarik, tetapi karcis tidak diberikan, ia sendiri mula-mula takut korupsi, tetapi sang sopir memaksa, sialnya, dia tertangkap basah ketika ada razia. Benjamin pun tidak berani lagi muncul ke pulbis PPD, dan terpaksa berhenti. Setelah menikah dengan istrinya yang bernama Noni pada 1959, Benjamin kembali menekuni musik bersama teman-teman sekampung di Kemayoran, mereka kemudian membentuk grup Melodian Boy. Benyamin bernyanyi sambil memainkan bongo. Bersama band inilah, dua lagu Benyamin yang berjudul Si Jampang dan Nonton Bioskop, dikenang sampai sekarang. Melodian Boy, yang di era 50-an memainkan repertoar musik kalipso, rumba, dan caca, maupun keroncong yang diberi beat bernuansa barat. Para pemain band ini adalah Rahman A. Bermain Gitar, Rahmat Kartolo Vokal, Yoyo Jauhari Vokal, Imam Kartolo saxofon Pepen Effendi Vokal, Saidi Bongo, Zainin selamat Perkusi dan Suara Latar, Suparlan Gitar, Timbul Heri Soekarjo bass, serta Benyamin sueb Bongo dan Suara Latar. Benyamin bahkan pernah bermain musik jazz, dengan Jack Lesmana dan Bill Saragi di Hotel Des Indes Jakarta. Pada tahun 1963, ketika Bung Karno menggaungkan semangat anti-barat, Melodian Boys pun kemudian mengubah nama menjadi Melodiria, karena sejak saat itu, muncul pelarangan menyanyikan lagu-lagu barat Keadaan seperti itu justru membuat Benyamin terpacu berkreativitas. Benyamin lalu memilih musik Betawi, seperti gambang kromong dalam pilihan musiknya. Benyamin menyerap elemen gambang kromong yang kemudian dibaurkan dengan instrumen barat. Ide ini merupakan gagasan cerdas, karena ia yakin musik yang dipilihnya bukan lagi hanya konsumsi masyarakat lokal Betawi, tetapi untuk masyarakat seluruh Indonesia. Sosok Benyamin tak hanya dikenal sebagai penyanyi dan aktor saja melainkan juga sebagai seorang komposer. Bing Slamet merupakan orang pertama yang melihat bakat Benyamin sebagai komposer. Bing Slamet pula yang menyanyikan lagu karya Benyamin yang berjudul Nonton Bioskop. Pada akhir era 60-an, beberapa album solo Bing Slamet selalu berisi lagu-lagu karya Benyamin Sueb, seperti Hujan Gerimis atau Endeng-Endengan. Bing Slamet dan Benyamin bahkan pernah berkolaborasi menulis lagu, seperti lagu Ada-Ada Saja yang terdapat dalam album Bing Slamet dan Eka Sapta Eksperimen musik Benyamin bahkan meluas lebih jauh, pada akhir 60-an hingga awal 70-an. Benyamin juga banyak mengambil inspirasi dari musik blues maupun soulfang. Musik yang dimainkan Benyamin pun beragam, tak hanya pop maupun gambang kromong saja. Tetapi juga dengan instrumen elektrik, Benyamin pun mulai memasukkan musik rock, blues, soulfang, keroncong, seriosa hingga dangdut. Sederet grup musik pun telah banyak mengiringi Benyamin dalam album-albumnya. Dari berkesenian, hidup benyamin dan keluarganya mulai membaik Lagu debutnya Si Jampang, setelah itu kompor meleduk Benjamin lalu bermain film Diawali dengan film Hanimani and Jakarta Fair pada 1970 Lalu disusul puluhan film lainnya Seniman yang suka ngomel saat melawak ini Menjadi salah satu pemain yang namanya paling banyak digunakan menjadi judul film Selain Benjamin, tercatat diantaranya Bing Slamet, Ateng, dan Bagio Benyamin juga pernah membuat perusahaan sendiri yang bernama Jiung Film, di antara produksinya, yaitu pada 1975, berjudul Benyamin Koboy Ngungsi, yang disutradarai oleh Nawi Ismail. Bahkan pada 1974, Benyamin menyutradarai film Musuh Buyutan. Namun sayang, usahanya mengalami kemunduran, dan PT Jiung Film dibekukan di tahun 1979. Lalu pada tanggal 5 Maret tahun 1990, Benjamin mendirikan radio FM dengan nama Ben's Radio. Benjamin tercatat dua kali menikah. Pernikahan pertama dengan istrinya yang bernama Noni dan dikaruniai lima orang anak. Pernikahan dengan Noni berakhir dengan perceraian. Setelah bercerai dengan Noni, Benjamin kemudian menikah kembali dengan istrinya yang bernama Alfia dan dikaruniai empat orang anak. Pada tahun 1997. Benjamin bermain dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan bersama Rano Karno. Film ini juga sebagai reuni dengan Rano Karno setelah 20 tahun sebelumnya telah bermain dalam film Sidul Anak Betawi. Benjamin Sueb meninggal pada tanggal 5 September tahun 1995 akibat serangan jantung setelah dia bermain sepak bola. Benjamin Sueb bukan hanya sebagai tokoh masyarakat Betawi semata, beliau adalah salah satu seniman terbesar yang pernah dimiliki bangsa Indonesia.